teman-teman tonton untuk full videonya. So, langsung saja guys di sini ada video Amir Rajalawa. Air dia lain dari yang lain memang Eh, oke okay, tak sangka. Oke okay guys, berarti ini adalah pelawak ya, Amir Raja Lawa. Karena saya tidak mengikuti ya secara serius daripada Raja Lawa. Maksudnya menengok dan lain sebagainya. Ini kalau NDTK, NDTK Abang Endi ini pasti tahulah Amir Raja Lawa ini. So, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Sini ya. Boleh <tuk> tak saya tengok air? Eh Ame bagi tengok aja eh, tau. Dia bagi tengok eh. aja. <laughs> tak nampak airnya. Tak nampak. Memang kita dah siapkan hari tu. Nero melon, jagung, eh uh, keladi, bawah ada apple dengan anigu. Ni air apa? Nero melon. melon. Ni air jagung Ame lah. Ya. Ini track mark dia. Eh. Ya, ini apa Kenapa disorok? <laughs> <laughs> ini anidiu. Anidiu. Eh, apple. Warna sama tapi lainlah rasa. Satu berapa? Satu tigit-igit Ni semua ambil bancuh sendiri ke apa ni? Haa, bagi sendiri Semua? Oh, ni siapa? Oh. Bantu sementara oh. eh. Bantu sementara oh. eh. tapi, tapi muka lebih kurang lah Haa, jangan Saya nak beli jagung satu, rockmelan dulu satu Kita nak rasa kat Boleh. sini juga Boleh rasa amin. kat sini Haa, ni rot rockmelan Jangan kena duduk ya. jangan minum tak duduk tak, Kita rasa rockmelan Amerika roak Amerika dengan sempoi. Airnya memang dibantu sendiri oleh Amir. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam sedap. Sedap air tuan. Memang padu ah. Rockmelon dia memang rasa rockmelon. Wow. Memang padu sempoi. Air ini memang dibuat oleh Amerika terus. Bukan dekat Amerika, Amerika <laughs> reka. <Amerika>. Kalau <laughs> oh, kena try yang dalam keadaan beku, dia dalam beku, dia lagi okay. sedap. Ni? Haa Ini contoh dia yang beku lah Okay, ni yang beku Macam ni jalan sikit macam aiskrim Air jagung Amerika okay. Amerika Air Apple Amerika, okay? Ame so, saya rasa jagung dulu Mak okay. okay. benda jagung kat sini Bismillahirrahmanirrahim Okay, macam kental lah guys ya Oh. Oh. Maksudnya tidak encer gitu ya Satu perkataan Okay Marvellous <tid> Marvellous sedap. Sedap kan? Sedap oh. Okay Air Apple America Okey. Sebab Wan tak rasa ni Saya kena rasa lah. Ni yang beku tau Yang beku Tak panas-panas sedap ni Oh Okey. Oh. Okay oh, Memang rasa Apple tu kan. lah <laughs> Serius sedap Macam biasa lah bak kata Wan Memang A <laughs> Okey. Jom kita layan Dah berapa lama ni Jowel? <laughs> tak ada tanggal pun <laughs> 2017. 2017. Setiap oh berapa? Berarti sudah lama ya jualan 2017 Dia itu menjual air jagung Amerika. Oh. Kali ni, amin buat. Ni Wow. Selalu sehari jualan berapa berapa ya, botol tu? Oh, janganlah berimecer je ni. Yang biasa-biasalah biasa -biasa kita nak tahu. Ada sikit <laughs> tu pagi Terima kasih. Ya, yeah, sama. Tak, kena cakap kuat sikit Cakap kuat sikit <laughs> Ada orang belanja ni bagi lebih sikit okay lah, minta Berapa jadi <laughs> <lagi> 20? <laughs> ok, ok, terima kasih Ok yeah. Saya selalu tengok dekat apa? Maharaja Lawak Sekarang masuk dalam program apa banyak? Nah, ada Oh, tadi ni? Oh Tandis dah macam malam, tanding hmm. Dah tua kan, tanding kan Dah tua Dan ke ni? Macam tu. muda je lagi yeah, kan? <laughs> Tak, nak tahu dah tua tu berapa umur? Kita tak nak tahu umurnya nah, berapa 30 lebih dah Ah 30 ah, lebih. Okey okey. Tapi abang ni lancik. Tapi paling laku dekat sini eh jagung ah. Eh jagung dengan keladi. Keladi. Ya, baik bang. Kita tengok abang ni rasa macam mana. Best ah. Jom makan aiskrim. Oh. Okay. Perlu lemak kan? Jadi manis, kental beskul. dia guys. Oh, terbaik. Bukan enche. Best best. Baik, baik. Orang nak tempah. Ada buat terima tempahan tak? Ataupun kena tapi kontak tapi terus tak, tak Sebab, yalah, apa -apa, tak kan? Kan? ah. Kita galakkanlah. Insya-Allah takut risau. Mau dalam bulan Tapi kalau untuk insya-Allah Figma bolehlah intak saya, boleh hantar ke masjid, Surau dan saya pergi kat rumah Figma. Okay. Okey. Okay. Kita tahulah. Sekian ini, ini tu. Terima kasih. Terima kasih banyak yang belanja. Okey bang, terima Okey. Tips masa untuk shock Allah. Untuk peniaga-peniaga muda Ada tips tak? Ya tak Tak ada apa yang istimewa pun, buka pasal popular buka pasal artis apa semua Cuma, cuma raja promote dia Kena raja promote Okey, sekarang dah ada berapa brand? Betul betul betul, betul. Sekarang, sekarang, jenak, sekarang tinggal 6-7 gitu lah Kalau ikutkan masa PKP kita lepas paling banyak okay. KS Langor aja ada 20 Wow oh. Saya tumpang seru gembira dapat membantu Amir dapat membantu Golongan-golongan belia lah Mudah-mudah mudah semua ayah kan ayah. Saya Benda ni saya buat untuk Kena ke je Jadi saya tak nak Kos dia tinggi sangat hmm. Bagi biasa-biasa punya kos je lah Cuma ah. dia pakai Nama Air Amerika saja. Betul? Benda macam buka jalan je Terima oh. kasih banyak-banyak lah Kalau nak Sudi sehingga Alah tak ada apa pun Gini Alah biasa je saya pun Tak semangat Semangat Kata-kata positif Kata-kata ya, Betul ayah, Saya banyak Satu perkataan untuk Air Amir Air memang mantap lah. Kita <tuk tangan> yeah. orang daripada situ Dah bilang lah Berapa kali lah Ragi orang selfie dengan Amerika Berapa kali? Wait a minute Who are you? <tuk tangan> <tuk tangan> okay. Ada tak rakan artis Amer datang Beli oh, kat sini? Ada-ada Ramai juga lah Dia macam want sebelah segan So adik kita ni Sambung belajar lagi tadi kan? Haa, saya sambung belajar Ini doktor, doktor tadi oh. Ah, Oh <laughs> Saya lepasan diploma halal industry. Haa ah. Senyum je, mesti dapat banyak Haa eh. <coughs> Haa dia, dia kata nak kata banyak tu, Alhamdulillah lah ada kan? Okey, Sebenarnya ada hajat sikit ni Ada pula Boleh, boleh boleh, boleh lihat Apa dia ni? Hajat besar ni Hajat besar ni apa? Hari ni Kan Kita nak okay. bilik 100 botol Termasuk dah tadi Termasuk dah tadi Yang kita bagi tadi tu Kita nak bilik 100 botol jadi Yang dah yang dah bagi dekat orang tadi Apa 32 botol leh? So ada balance 68 botol lagi Nanti minta infak lah Dekat rider ke masjid sini ke surau sini ke Boleh? Yang cerita saya bagi siapa-siapa je lah Boleh tak ada masalah okay, Kalau macam tu Dekat sini ada RM700 betul. Okey, adik kita nama apa tadi? Nasih Hanan. Nasih Hanan. Oh, kalau stop. dengan perempuan nama dia Hanan, lelaki dia panggil Nasih <laughs> Kalau kalau macam belanja belanjai Nasih. Ah, <laughs> dia Nasih. Oh, ni kita tak payah <laughs> tengok TV dah. Belajar <laughs> lawak dekat sini dah, kut. <laughs> Okey, Nasih. Ah, kita tak ni boleh-boleh janji ni. Pada... Betul Tak, Ini untuk nasi sikit ah, Boleh? Okay, Ada 200 dalam ni Ha oh, so. ah. <laughs> Okey, hadiah dengan, <laughs> untuk infan ni Daripada Yasir Mak Pirah Dengan penonton-penonton FS Channel lah. Baik, terima -banyak, eh. lah Terima kasih banyak-banyak eh uh. Ambil mata merah Dengan kita pun mata merah Saya menisap Eh, bukan-bukan Terima kasih terima kasih Mari kita balik banjur lagi lah Kata-kata <laughs> <laughs> last Daripada mereka. Terima kasih banyak-banyak teruskan aspeknya tu terus yang ibuk tu yang sokong yang sokong saya yang sokong saya ni teruslah menyokong sebab kira aku tak tahu kita orang tadi ada buat benda, benda bukan, -bukan pun ha, semua yang patut syariah saja <laughs> kan jadi teruslah support, uh, Membri, support uh, abang Amir ni bicaranya dah lucu ya. tak apalah benda-benda yang betul-betul punya dan janganlah jadi macam suka sokong yang peketing right, is peketing. Yeah, yeah. uh, right. Jadi biasa <laughs> yeah, peketi so yang yang bersih yang suci ni pun sapotlah kan. Kalau misalnya sidang saya sebelum ni boleh customer mesti maya datang fikir budak yang pernah datang kita cerita kata tu dalam gurau ke timo. Oh, oh, oh, pun saya minta maaf. I'm sorry. Terima <laughs> kasih Aja bawa mereka rescue ada juga. Insya Allah ada peluar rescue. Buka untuk ajen tu sampai je insya Allah kita buat sekurang-kurangnya semoga urusan nami aja adik ni sekali dipermudahkan lah dunia dan akhirat. Terima kasih banyak-banyak. Kami bantu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik bang. Terima kasih bang. Baik. Okay bang. Me, terima kasih, kasih. banyak-banyak. Okay. okay. Semoga terus sukses. Amin amin. Amin. amin. amin. amin. Okay. Assalamualaikum. <laughs> okay lah nah, okay okay kasih grabu oh yes yeah. ya, alhamdulillah ini oh, sebelah tu kebetulan kita lalu dekat kedai Amerika ala-alang kita beli terus air dia memang sedap sedap sangat sini iri kajang kan abah dia datang ke sini lah untuk rasa padu okay jangan lupa like komen dan Mantap. share FS channel assalamualaikum selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi Amir Rajalawa ya. Dan nama airnya itu Amerika. Wow, keren. <laughs> Kalau dilihat dari selahnya tampilannya dari botolnya tadi guys dan isinya juga itu kental banget. Memang bukan yang encer seperti itu. Makanya abang daripada tim FS Channel ini mengatakan bahwasanya memang eh betul lah marvelous macam tuh. So memang Wow, saya tengok aja memang dah hmm, haus guys <laughs> Ya semoga sukses selalu untuk ke abang Amir Rajalawa dan juga FS Channel dan juga teman-teman semua semoga sukses selalu segala urusannya lancar dan juga mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat dan semoga kita ya setiap apa yang kita usahakan menjadi jalan bahagianya kita dan juga mendapatkan riza dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi pesan daripada abang Amir tadi ya kita bukan melakukan hal yang bukan-bukan gitu ataupun bisa dikatakan bad marketing is marketing bukan tapi suatu hal yang bagus ataupun yang baik kita memang kena sokong tapi yang tak baik jangan pernah kita sokong macam tuh karena kalau kita menyokong yang tak baik kita pun akan terimbas dari ketidakbaikan itu sendiri maka daripada itu Lakukan yang terbaik demi kebaikan kita bersama dan juga keluarga Terima kasih datang ke video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pribadi diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh